Pulau Papua yang separuhnya termasuk wilayah Indonesia memiliki kekayaan hutan alam yang luar biasa termasuk di dalamnya banyak kawasan mangrove dan gambut. Keragaman jenis tanaman yang tumbuh di tanah ini pun tak terkalahkan dibandingkan pulau lainnya di seluruh dunia kendaki demikian, kekayaan alam di bumi cenderawasih berada dalam ancaman serius. Dalam studi terbaru yang terbit di Jurnal Biological Conservation, sekitar 4,5 juta hektare hutan bakal hilang serimbas proyek Trans Papua.